Oke di sini saya mau menjelaskan tentang nl2br Dan disini saya langsung membuat form Lalu action Di action saya kosongkan Lalu method saya memberikan pause, dan di sini adalah penutup form. Lalu, di sini saya memberikan mungkin komentar, dan titik dua lalu di sini adalah tag area. Saya memberikan tag area, lalu name, dan komentar lalu di sini mungkin size sama dengan 60 mungkin dan di sini penutup tag area dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload saya sudah punya ini dan jika saya sudah mempunyai beberapa di sini dan oke okay, mungkin saya berikan 160 saya simpan lalu saya reload lagi oke okay. oke okay, saya memberikan ini dan bit titik 2 px lalu titik koma dan di sini height titik 2 mungkin 40 saja px dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini saya sudah mempunyai format yang berbeda atau mungkin 140 dan di sini mungkin 460. Oke, okay, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya mau menambahkan di PHP, saya memberikan echo if if If Iset Oke, okay. tidak usah nanti Saya bahas Iset di tutorial yang selanjutnya Dan di sini saya langsung Memberikan dolar Pos Lalu Semacam ini Dan saya memberikan Namanya Komentar jika di sini terdapat pos dari komentar dan saya memberikan ehu di sini dolar pos komentar dan di sini titik dua lalu di sini tanda pembukaan fungsi lalu di sini penutupan fungsi dan saya mau memberikan di tengah semacam ini lalu saya membutuhkan satu lagi di sini adalah uh, Submit saya memberikan br lalu input type sama dengan uh, Submit lalu value sama dengan oke okay kirim semacam itu, dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini oke, saya sudah mempunyai di line 8 error dan saya bisa membuatnya tidak menampilkan ini kita memberikan tanda add dan sekarang saya sudah tidak mempunyai error lalu jika saya coba mengetikkan sesuatu di sini spasi atau mungkin enter dan enter lagi jika saya kirimkan maka dia akan dituliskan terus terus terus terus dan terus dan jika saya memberikan semacam ini nl2 br kurung buka dan di terakhir kurung tutup jika saya simpan akan saya coba kembali untuk uh, resend reload dan resend dia akan dituliskan sesuai dengan yang kita tulis tadi umpamanya abem dan asastudio.org lalu di sini pusat lalu di bawahnya tutorial, desain, gratis maka jika saya kirimkan, maka dia akan dituliskan seperti ini dan jika saya uh, lihat di view back source, dia akan diberikan BR oke, okay, semacam itu dan dengan fungsi ini kita bisa membuat format juga di halaman komentar atau beberapa input yang kita inginkan. Sekian tutorial dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.